edisi cari ikan lele ini guys orangnya guys, wow, paling mahir ini guys. kalau cari ikan wow, pandai banget ini oke okay guys untuk yang belum subscribe channel saya silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya oke okay, terima kasih untuk yang sudah subscribe channel saya dan semoga diberi kelancaran dan diberi ketenangan ya guys dimudahkan usahanya oke okay, silahkan lanjut tonton videonya raja teman pikiran Bapak itu kan. Ini agliur. Agliur Agliur guys, agliur guys. agliur. geliar dingin banget darah lele beli I di mana? Di kota Lama. Kot Jogian. Coba lekukan, coba lekukan. ini Jaman jaman jaman jaman Nyari apa apa Cukur aja, cukur aja, kotok dokter aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, aja, Ya ya ya ya. Ya. Bulu <tuk> mau. <tangan> Ore ore ore ah tengah warga tengah tengah